akan gue goncangkan cari gaya apa oh, goncangnya mau oh, mahmuk ya aduh mahmud. rumahmu itu jauh sana apalagi saya yang berdomisili sekarang ini di posisi yang lebih jauh Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kami Zenfobi Salam baku hantam. Ya, Channel ini adalah tempatnya untuk bebas pendapat untuk mengetarakan isi hati. Kita simak video ini dia. Jika ada yang coba-coba mengusik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, sekali lagi. Jika ada yang coba-coba mengusik Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, maka kami rakyat Celata beserta seluruh rakyat Indonesia barisan pencinta NKRI dan pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kami akan guncangkan Nusantara ini. Sekali lagi, ya? kami akan guncangkan Nusantara ini. Kalau ada yang coba-coba mengusik Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo Kami akan mengguncang Nusantara ini demi Tuhan <tuk> Nah ini maksudnya saya kurang mengerti. Maksudnya mengguncangkan maksudnya apa ini? Mengguncangkan Nusantara seluruh Indonesia Emangnya Bandungan mau diguncang-guncangan? Nggak usah terlalu over selowai gak usah digas, Eh bang, bang Oni, jangan digas terlalu, pol nanti putus nanti, syarat kamu nanti ya, selowai gak usah digas pol, kalau mau diguncang itu kalau bangunan diguncang bisa roboh, tapi kalau dicor di mana, santai, kita amati jalannya uh, pemerintahan, dan kalau memang ada yang demo-demo itu Memang, jiwa-jiwa muda kita dulu, kalau masih muda, ya ikut demo. Kalau itu memang benar, jadi kalian yang jauh di sana mau menggoncang gimana? Yang caranya gimana? Itu jelaskan hingga asal goncangkan Nusantara yang pro sama Jokowi itu ya ada, ya nggak pro ada semua, walaupun presidennya nanti diganti tetap aja Bro dan kontra, itu, itu ya. Jadi santai aja, ya, seluas kita amati. Ya karena Pak Jokowi sendiri bilang kangen didemo. Nah, mungkin kamu bisa lihat Pak Jokowi kangen didemo. Tapi begitu demo langsung ditangkapi, diciduk, ditendang, malah itu, itu sudah hal biasa. Itu loh, ya. Diseruai, santai kita amati gimana perjalanan rezim ini. Itu loh, kita semua pencipta presiden, menyukai presiden yang kita pilih dan menyukai rezim yang sedang berjalan ini. Semua ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi, lebih baik amati bagaimana jalannya pemerintahan itu aja cukup usaha keluar-keluar akan goncangkan, cari gaya apa goncangnya oh ya rumahmu itu jauh sana apalagi saya yang berdomisili sekarang ini di posisi yang lebih jauh kita bisa ngamati aja kita berdoa sesuai keyakinan semoga eh, Bapak Presiden Jokowi sampai habis masa saja Sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh